Pentingnya menjaga kesehatan tubuh, sama pentingnya dengan menjaga kesehatan kulit kita. Nikmati kesegaran alami dari rangkaian lengkap Scarlet Body Care Whitening yang memanjakan kulit kita dengan aroma parfum mewah. Awali harimu dengan rangkaian Scarlet Body Care Whitening, Body Scrub, shower Scrub, dan Body Lotion yang memiliki kandungan, glutathione, dan vitamin E yang bermanfaat untuk mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit. Produk ini sudah terdaftar di BPOM BP dan tidak dilakukan pengujian pada hewan sehingga aman digunakan untuk semua jenis kulit rangkaian perawatan scarlet body care whitening langkah pertama ambil body scrub secukupnya dengan butiran tekstur scrub yang terasa sangat halus membuat kulit lebih nyaman oleskan ke area tubuh yang diinginkan Diamkan selama 2 menit agar butiran scrub menyerap dengan sempurna. Kemudian, gosokkan dengan lembut agar kotoran dan sel kulit mati terangkat sempurna. Bilas dengan air. langkah kedua Tuangkan sour scrub secukupnya hmm, Aromanya sangat lembut menenangkan Lalu oleskan ke tubuh yang diinginkan, dan gosok perlahan. Kemudian bilas dengan air. Body Lotion Jolly merupakan produk terbaru dari rangkaian perawatan Scarlet Body Care Whitening Ia memiliki kandungan glutathione, vitamin E, niacinamide, dan caustic acid yang mampu mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit dengan aroma wangi YSL Black Opium Eau de Parfum Langkah ketiga, tuangkan body lotion ke kulit tangan dan kaki sebagai langkah terakhir dari rangkaian perawatan tubuh Scarlet Body Care Whitening.